Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini kita akan berbagi cara Memasang lampu downlight yang benar Sebelum menyimak video ini dukung kami dengan cara subscribe like dan komennya Supaya tidak ketinggalan video-video dari kami selanjutnya Terima kasih Yuk simak videonya Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menandai bagian plafon yang akan dilubangi. Saat melubangi plafon kamu harus hati-hati agar tidak merusak plafon. Supaya lubangnya pas, gunakan corong reflektor sebagai patokan ukuran untuk melubangi plafon. Setelah menandai area plafon yang akan dilubangi, ambillah gergaji kecil atau gergaji besi untuk melubangi plafon tersebut. Gesekanlah gergaji tersebut mengikuti tanda yang telah kita buat tadi hingga lubang plafon terbuka. Selanjutnya, kita harus memasang kabel pada konektor lampu dolight setelah memasukkan kabel ke dalam konektor. Kencangkanlah pemasangan tersebut, setelah kencang kita bungkus menggunakan isolasi Setelah kabel terpasang, masukkan kap lampu ke dalam lubang secara hati-hati dan perlahan-lahan Ketika mendorong kapnya, kawan akan menjepit plafon agar tidak mudah lepas Tahap tetahir adalah memasang lampu dolight pada kapnya. Untuk memasang pun sangat mudah. Kita tinggal mendorong corong lampu masuk ke dalam kapnya. Inilah cara pasang lampu dolight di plafon yang benar. Terima kasih sudah support channel ini, dan jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe like dan komennya, supaya channel kami lebih berkembang.